Ha, sebahagian pendapat Aa. dalam mazhab syafi'i menyebutkan uh, menghadap kiblat adalah sebahagian daripada uh, uh, apa ni kepentingan untuk rukun, dari, rukun. Uh, uh, rukun daripada solat kita ni kewajipan daripada solat ni kita nak kena menghadap kiblat ni. Jadi dia kata hmm. contoh kita kata misalnya pergi ke Mekah lah dia facing kiblat dia mungkin tak ada apa-apa. Uh, isu yang besar Dia cuma alihkan sedikit badan dia tu Dia dah boleh menghadap ke arah kiblat Betul kan? Eh? Kita nak menuju Betul. Kita nak facing Mekah Tapi bila kita balik ke Singapura Kita dah membelakangkan kan? Jadi ada sebahagian pendapat mengatakan Dia tetap solat Dia nak ber, nak duduk ni solat ni Dia berdiri dulu syair. Kemudian ah. ketika dia takbir tu Dia pusing ke belakang Ini salah yes. satu call eh? Dia pusing ke belakang Maksudnya menghadap ke arah kiblat Dia takbir Allah Wakil takbir Atul Ihram Kemudian dia pusing ah. balik ke depan Dan dia continue dengan solat duduk Okay The, the tu kira menghadap ke dalam Bukan the first lah. rakaat the first takbir tu Tapi sebahagian hmm. para ulama yang lain juga Kebanyakan menyebutkan tidak menjadi masalah Kerana ketika itu Dia sudah tidak lagi ada kemampuan Untuk menghadap ke arah perkara tersebut Dan hmm. on top of that dia akan berpusing pun Jadi dia berpusing hmm. maknanya Okay no point lah Jadi dia terus solat Dalam keadaan yang dia ada